Boah wow. Saya, oh iya, iya, iya. perutnya tergantung saya, bukan tergantung materi yang bisa dia kumpulkan saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, iya saya, saya, saya, saya, saya, tak kenal maka saya, saya, saya, tak kenal maka tak Mata, kenal maka nah, tak kenal saya, saya, saya, saya, saya, iya yeah. ini pasti Bomberman dan Bomberwati sahabat kita untuk para eh, Bomberman Bomberman Bomberman dan Bomberwati Bomberwati dan Bom-Bom-Bom-Bom-Bardir yang lainnya <laughs> namanya oh, nama, nama nama lengkap lah nama nama sesuai dengan kelinengan Ratu Prahndeh <laughs> gede lanang Dharma WWK gede lanang Dharma WWK kok oh, berarti lanang itu nama asli? nama asli lah. nama asli ya? marga itu oh marga, karena ini aku orang bapak nanti ada marganya iya, kalau, kalau aku di terah Lanang Dau uh, Lanang, Lanang artinya laki-laki Lanang artinya bapak Lanang, kalau di rumah dipanggil Lanang apa Lanang apa apa? hmm, uh, jeru jeru, udah jeru? enggak, nah. <laughs> jeru itu juga. ya ya, karena itu, karena karena begitulah, eh, nah enggak, okay. kalau di rumah dipanggil bapak aja aja lah, gak nah, usah nama-nama memang nama Lanang ini mungkin banyak yang belum tahu. Lanang Kenapa? ini ternyata kan nama asli kan? Iya. Yeah. Karena beberapa aku dapat bocoran Nah itu nama panggung. Oh. Iya serius. Gak ah. percaya kan? Gak percaya. <laughs> makanya, ah, saya, karena... makanya saya kasih tahu sekarang nih. Banyak orang mengira bahwa namanya Lanang itu nama nama. Kayak modelnya Deep Marli aslinya panggilannya Lolot. Hmm. Nah. Aku... Uh, kalau aku nama asli Lanang Ranang. Lanang gede Lanang Dharma WWK itu pemberian dari orang bapak uh. masih ada semua enggak, bapak kan udah di R3 dia kurang telur oh, okay. sorry sorry sorry, sorry. udah <laughs> apa-apa orang, orang umur kan saya kan udah murah-murah hahaha -murah. <tuk> biar tahu aja semuanya ya, ya. semoga kan kita disimak dan wah ngawur tuh yang hmm, yang siapa namanya yang ngawas tuh om tuh siapa tuh STSD dia kan gak, kalo sama Oktap dari ngamen tap ya dari kuih <tuk> nah, nah. ini orang nih dari nggak, saya nggak, tahu nggak, dia nggak. Di, nggak, dia nggak. mainnya oh, di kuto nggak, nggak kutukwe aku main di apache dulu itu zaman kau zaman kau sembilan tujuh jangan dibahas aku jangan dibahas kau sembilan tujuh jangan dibahas itu jadi teman-teman bomber eh bomberman bomberman sama bomberwati nih orang nih saya tahu dari tahun 96 deh kayaknya dia dia sudah main main main di kuta dan saya juga jebolan kuda juga Guta, gitu kuda kuda sihihi kita.. kita.. Oh, ngamain di pub pub kayaknya <laughs> dia main bass orang nih, rambutnya Atau, gondrong oho, bohong, Rambut oho, oho. rambutnya gondrong rambutnya gondrong saya gak bisa main apa apa oke eh, kalau bodinya masih langsing bodinya masih langsing gondrong ya.. bandnya belok kiri jalan terus hahahaha udah bubar belok kiri jalan terus apa? nang Ken. Asal asli, lanang dari mana? Asli Singaraja. Asli Singaraja. Tapi lahir dan pasar. Lahir dan pasar. Tapi kalau ya. kalau ke Singaraja masih uh, baru, baru kemarin. Baru kemarin. Baru kemarin. Berarti terus apa? Iya tetap. Uh, motor terus apa namanya sih? Tutup. Udah sana, ya, uh, one way bolak balik. PP gitulah terus ya. Enggak uh, uh, enggak sih terus, tapi setiap ada hajatan, setiap ada gawean upacara di desa jangan di sanggah di keluarga di kerabat pasti datang, pasti datang ya. selama jadi, selama nggak ada jadwal yang bermain dan memburu asli jangan khawatir lah selalu hadir di tengah-tengah eh, ya, semua nggak nggak ya. begini ketika saya dulu di oh uh, iya kalau kalau nggak begini begitu <laughs> jadi dulu orang tua saya sering <laughs> bilang uh, dimanapun kamu memijak tanah itu kami di junjo. ya memang harus seperti itu tapi jangan pernah lupa sama leluhur hmm. itu aja sih Nah, yang terkenal menjadi sosok musisi yang ditawain orang itu berawal bertarir lah menjadi hmm. dari musisi menjadi pilihan hidup musisi itu atau memang kecemplung atau ah coba-coba aja tapi akhirnya terikat dan terjebak di, di value-nya uh, ini kalau kalau saya kalau saya di dari makanya ini di tahun ini ini sangat spesial nanti saya akan buat acara yang spesial yang menyangkut dengan uh, garis hidup saya di musik itu. Nah, okay. tahun ini itu. atau bersama nanti pasti aku datang lagi ya aku minta nah. slot di sini <laughs> untuk promo acara itu. Oke, okay, oke. Okay, uh, oke okay, gitu. Okay. Jadi gini, uh, dari tahun 96 96, aku, aku yang jelas aku menghitungnya dari yang lagi in. <laughs> aku menghitungnya dari dari aku berprestasi ya tapi ya bukan yang dari baru aku belajar kita lupa nah. yang dari berprestasi itu dari tahun 96 wui zaman festivalan ya tahun, tahun 96 itu mulai aku SMA aku juara juara majalahai itu huh? lomba festival band majalahai itu okay. pertama kali aku Masa ikut siapa ya, itu ya? Iyoh, syah, itu, iya, iya, bener -bener. itu penyisiannya di Casanova, finalnya di A Center bintang tamunya Protonema wah uh, wow, iya, iya. wih fa oh, Protonema Protonema, Protonema oh, semoga tetap berkarya saya si, merindukan karya-karya oh, Protonema waktu itu baik ingat aku dan uh, band band pendampingnya itu ganes ganes aneh, Ganesh jadi kalau logis dulu e logis jadi ganes jadi ganes, ya. dia kalau nggak salah diambil loksrebor kalau gak salah enggak Si, iya, siapa sih? Ada, Paksa, ada, mereka mereka teman. Teman. bukan, ada, bu, ada, Bukan bukan ada, Kalau aku baru long. Oh, biru, itu. biru band, biru band oh, ya, band dulu, biru ada, biru ada, Oh ada, ada, biru ada, ya ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, itu lupa nah, aku menghitung mulai serius bermusik itu dari sana, karena kenapa? ada, gede ada, itu ada, itu, ya, ada, ada, ada, ada, ada, Berarti arti kata dari sekedar iseng-iseng mencoba-coba akhirnya hmm. kecemplung dan terjebak. Enggak terjebak. Udah pilihan. Oh, wow, udah pilihan Pilihan. Enggak kan? waktu SMA itu, iya, karena aku kuliah itu. Kuliah itu aku udah dari SMA itu ya tapak aku udah main di pub, tap, pub. Jadi aku udah bisa beli baju sendiri. Uang sekolah. Masih bujang bro, ya. Masih bujang. Masih bujang ya? Jadi waktu itu sekali main berapa berapa ya dua puluh dua puluh tujuh dua puluh tujuh ribu, 27, ribu. ribu. 22, aku ya, main di minggu, sama sama minggu <laughs> di ya, minggu sama lah. dapat dua puluh tujuh ribu sekali main jadi rokok itu masih yang mil mil itu masih harganya cuma seribu tarlu iya seribu dua bensin masih tujuh ratus kayak bensin ya, bensin tujuh ya, ratus ya, ya, ya. rupiah 700 ratus rupiah bensin saya sudah sekali main, dapat dua puluh tujuh ribu SMA. Lho, SMA, bakso itu masih eh seribu, eh belum seribu bakso. Bakso masih <laughs> lima ratusan, lu dari Singaraja. Hmm. Itu hanya orang tua aja, enggak eh, aku lari. Di, di, di, di, di Denpasar ya, Bapak? Bapak dari, dari Singaraja. Hmm. Oh, Ke sini, ibu juga aja. ibu dan pasar. Oh, ibu dan pasar, oh, saya Indo uh, dan pasar mengui. I, i, <laughs> Indo, Indo, Indo, Indo. I, ibuku banyak punya punya keluarga <laughs> banyak banget di Mengui ada di Denpasar ada jadi gitu. Uh, jadi, uh, aku besarnya di Denpasar, tumbuh kembangnya di Denpasar gitu. Nanti juga dari kota Denpasar, dari kota Denpasar di zaman-zaman sekarang ini kegiatan sehari-hari kan nggak ada bermusik mau, mau apa lagi? Ak, uh, kalau musik terus terang aku lagi jenuh loh, huh? karena selama setahun itu aku buat karya itu banyak, oh, ya. sampai ratusan ku buat tulis yeah. lagu. Tapi lagu ini mau dibawa kemana? <laughs> kalau nggak mau berkarya kan kita nggak tahu yang penting karya-karya. Yeah. aja Iya karya-karya aja sih jelas tapi dapur itu loh. Iya yeah, sih. Yang dulu buat lima lagu aja deh, ada aja yang minta, hmm. nang aku gini nang ya, ya. nah sekarang gimana? ya dari itu saya, saya bertanya kan begitu pas itu kegiatan selama zaman ini, kegiatan sehari-hari untuk bisa memenuhi asap labu dan lain-lainnya itu mengakalinya bagaimana? kalau saya sih uh, kemarin saya masih berha berharap masih bisa bermusik itu di tahun awal 2021 ini masih kayaknya sih masih bisa karena awal tahun ini pasti bedalah. Iya. Eh, ternyata masih. Masih, Pak. Masih ah, ada lagi itu jalan mulai jalan mulai tanggal 5 Januari, 5 Januari itu aku udah berpikir ini mau bertahan tetap di rumah kayak begini berbuat-buat karya aja dengan tabung, tabungan udah udah udah res oh, atau ada alternatif State, alternatif. Ya. Akhirnya udah eh tanggal berapa ya? Tanggal 11 waktu lagunya Gigi itu, 11 Januari itu Boy. iya serius 11 Januari itu, aku buat menu baru di warung istriku nasi no celeng Mr. Botak itu nasi celeng itu itu berada di jalan sesetan tak ambil alih lalu, warung nasi celeng Mr. Botak nah, itu oh. di jalan sesetan nomor, nomor 113 oh, A nomor nasi celeng Mr. Botak. Kenapa enggak? nasi celeng Mr. and Mrs Botak. Kan kerenan kayak Mrs and Mrs Smith gitu loh. Kalau aku benernya aku salah branding. Celengnya tak branding loh. Iya. nasi celeng itu. Ya. Aku botaknya kecil. Iya. Jadi orang aku aku branding ah, celeng. Pas iya. akhir nanti ada top langganan dia. bos kira paruh nang. Orang dia. Dia yang sponsor. Mikir. <laughs> ya sponsor. Bener-bener di sama bosnya. Itu jadi tadi kan namanya Mr. Ersul Sultan. Oh Sultan ya Mr and Mrs Botak. Oh iya kan gaming. Mr. Asik. tuh, Asik tuh. datang ya? Warung. Warung Om Botak gitu tadi. warung Om Botak nih celeng. Itu Om Botak tuh celeng gitu. Ah berarti Untung itu. Untuk kegiatannya selama pandemi lebih fokus ke dari kuliner. tahun ini, dari tahun ini kuliner. ya. Uh, wirausaha kan wirausaha, berniaga kuliner itu. Kuliner, tapi itu warung itu udah dari udah 3 tahun dah, udah 4 tahun sekarang, tahun 2020. Sebelum pandemi ya. Udah, Syukurnya udah, ya. Syukur punya warung. Kayak ada punya feeling-feeling gimana ah, gitu. Ah, kalau itu kan uh, lain, uh, lah, itu it, it, it, telepati uh, itu telepati uh, kuat uh, kali. <laughs> tapi memang belum ada pirasat ke sana nih. Nggak lah, Memang pingin aja buat apa namanya wirausaha nah, ini. Kalau saya Pernah uh, begini, saya kenapa nggak buat distro? Kenapa saya nggak buat sejenis sesuai dengan bidang? Saya takut, saya ini dah, oh. saya ngelakuin musik, saya punya bisnis di luar musik. Hmm. Ini warung yang selama ini buat saya bisa nyala, buat saya bisa senabung. Oh, nyalak, koyok, oh, yeah. <laughs> mungkin keceplosan kan? mungkin, hai, semua hai, hai, hai, Peralatan ini pernah, loh. Pernah, loh. Ini kayaknya kayak kutukan loh. Masukkan tangga kek kayak kek kek ini kayak kutukan ya kan, kek di kek kek kek kek kek saya kek kek saya kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek abc abc <laughs> dong oh, mantap dong makasih untuk abc ini kok ada pak wanang kesini belum kan saya aja? bawa eh, lo kemana-mana eh bongi juga jangan jangan di ini dong jangan di jangan lolot aja harus dong wih mantap kopinya nah, jangan lho. jangan di hidup di bali lah jangan <laughs> habis itu berarti setelah itu pergolakan setahunnya aku, aku berapa kali lihat sih baliho itu naik di mana mana Cita, cita, cita, cita, cita. Sultan Jagir itu. <laughs> Orang -orang. <laughs> Tapi memang mungkin belum diberi kepercayaan sekarang. Yeah. Mungkin next kita tidak tahu. Yeah, kepercayaan yeah. itu diberikan kepada bapak ya kan. Yeah. Sekarang mungkin belum waktunya. Tapi aku yakin sih dari pergerakannya Om dari dan para Bali rocker juga pasti ngeduk. Ah. Yakin aja nggak kemarin tuh begini ketika aku ada tawaran dari teman dari tim juga dan kebetulan di partai juga support mm -hmm. itu yang susah sekali yang aku cari sebenarnya kalau apalagi dari partai merekomendasi juga uh, akhirnya saya dapat PDI Perjuangan okay. dari PDI Perjuangan juga support merekomendasi saya di DPD RI kalau saya jujur lebih dulu saya menaikkan bendera partai ketimbang saya bermusik. Oh serius? Gitu nih? Serius? Serius nih. Dulu jambarnya. Tidak ja semua orang tahun nih. Ya? Ja nah, nah, saya jarang ngomong begini. Saya, Jadi baru saya, baru, ini baru sekarang. Ya? Baru. Pertama, lebih dulu saya menaikkan bendera partai dari SMP loh. Karena sembunyi-sembunyi. Pakai, gitu. pakai baju bandeng. Oh. Bapak kan keras sekali sama Bung Karno gitu ya. iya yeah. Ideologinya Bung Aku Karno sampai guru sejarah bapak kan pespanya isi bung karno dan habis itu mau dipindahkan bapak tugas ya tapi sampai ya seperti dah gue nyolong nyolong pakai baju merah ya begitu memang ada dari kecil niat untuk ke jalan itu atau anies sedang ikut ikutan kalau ikut waktu itu sih bukan ikut ikutannya aku pingin beda waktu itu dan bedanya itu memang dari orang tua yang Berarti memang lah ya nih. orang tua saya tuh memang begini dia bilang oh, kita ikut program pemerintah tapi oh. tidak serta merta kita ikut berpartai apa yang partai pemerintah oke okay. nah, itu, itu. Bijak iya itu. Bijak itu beliau, bijak oh, ya. jadi saya uh, saya walaupun digaji sama pemerintah tapi tidak serta merta saya ikut uh, partai dari pemerintah gitu tapi kalau di masyarakat orang kumpul kita kumpul karena di di lingkungan saya itu takut sekali jadi perpecahan sampai so suatu hari dapat kesempatan untuk yeah. mewakili tapi belum dipercaya oh, sekarang ya oh, oh. Okay. belum dapat rekomendasi yeah. ya, di DPD RI DPD kan inde yeah. independen kan yeah. belum belum belum dapat uh, kepercayaan dari masyarakat tapi tidak apa apa karena itu kalau saya nggak nyoba kesempatan ini akan hilang iya. kalau saya coba kesempatan memang harus kita coba kesempatan kalau, itu hmm. tidak mungkin datang lagi memang. kalau saya coba, saya gagal, saya harus siap ya, ya kalau secara materi banyak habis, ya jelas tapi kalau menurutku tidak ada kata gagal, mungkin gagal Tertunggal. adalah awal dari kesuksesan kata-kata gitu sih, tapi terlalu banyak gagal ntar enggak juga sih so. enggak, enggak ya? Enggak. <laughs> karena kita berdiri kali kue Udah karena kita berdiri nanti di depan itu dengan berbarengnya dengan suara rakyat yang banyak dan kita memang mewakili suara-suara itu. Yang dimana suara-suara itu memang kita harus memberikan kembalikan lagi kepada mereka Betul aspirasi juga. mereka. Menurut saya, walaupun ya. saya tidak pernah melakukan itu, uh -huh. tapi saya, saya kira seperti itu dan jujur aja di negeri ini memang perlu sosok-sosok seorang seperti Om nih. Karena apa? jarang sangat-sangat jarang loh dari kebakar, nggak Ke oh enggak Memang enggak masalah <laughs> seorang musisi atau seorang seniman itu lebih jujur kalau menurut saya akan aspirasi suara rakyat mereka itu tidak akan yeah. mau gimana yeah. kalau menurut saya bukan saya seorang baru-baru memilih oh. seniman nih enggak, tapi menurut saya kejujuran yang diutamakan bagi mereka, para seniman itu kemarin kan uh, berangkat dari seniman juga, karena DPD juga harus ada seniman juga kan Si bak, waktu itu pingin saya, tapi ternyata ada juga teman dari Seniman yang naik, wah udah dah pecah suara tapi kegagalan ini yang buat saya lebih bandel lagi jadi orang bandel bukan berarti iya, selain kain, saya ya. selain saya tidak naik kelas, ini kedua kalinya saya gagal yeah. setidaknya yang pernah kerjaan yang saya ambil semua sukses hmm. sukses dalam artian berhasil ya, yeah. waktu walaupun endingnya gak lama lagi yeah, yeah. ya tapi, <klihat> <klihat> tapi terjadi, Akhirnya. baru kali ini saya gagal sama saya nggak naik kelas kelas 5 SD karena kecelakaan oke okay. hmm, gitu, jadi hmm, enjoy aja sih nggak masalah <tuk> ya tanpa cuman. salah nggak, nggak malu, cuma enggak minder, nggak apa-apa nggak. nggak hilang jati diri dan sebagainya enggak nggak mau cemen banget tapi sih tapi dengan begitu kan makin ter.. Lebih apa nah. ya, oh berarti e. aku harus begini harus begini, harus begini kalau oh, sekarang sih ya. ditanya, banyak yang nanya eh karena ini nyalak ben oh, dan, enggak andai kata saya tidak nyalak tapi saya tetap jadi seniman di partai aaah cus cus cus oh oh oh oh, oh de, kita bicaranya serius-serius banget ya serius yang dikit Aha. aku pengen denger nih kira-kira pasti ada lah namanya tuh story-story uh, atau cerita-cerita yang unik, yang lucu selama perjalanan berkarya berpolitik berniaga Cukup. ya kan pasti ada cerita-cerita gitu yang unik atau mungkin yang agak-agak mistis tapi ah nggak sanggup mistis sih tapi ini kan ah nih nah, bagi-bagi cerita dong mikir apa kayak? pernah pernah kejadian dulu sama lolot band ya main di nusa ya nusa nusa tayak teman-teman ini di nusa. mistis nih mistis. Mistis. Mistis. mistis mistis mistis mistis mistis dan beliau saya yakin beliau ada gitu loh kira-kira tahun berapa tuh? baru kemarin ini, baru-baru sebelum, ya, ya. sebelum, sebelum pandemi nih, iya sebelum-sebelum pandemi, enggak, berarti? Uh, 2017-an deh kayaknya, iya berarti kan sebelum, oh iya iya 2017-an <coughs> tuh ya? Oh, main di itu, sembahyang, kan biasa, saya ya, memang kalau lolot ya, tuh sudah ya. selalu ke, ke, ke, dalam ke dalam band, ya, Sem ya. sembahyang abis itu langsung ke hotel, malamnya main nah, mainnya kok sukses ayo boh, abis itu di hotel, nah, saya duluan dari hotel ini saya duluan Hendra foto-foto wah ini tiba-tiba datang Hendra tangannya kepek hah? kepek karena? kepek, ini gak bisa naik oh, kenapa kamu ah? gak tau beli, mana-mana-mana mistis banget nih gitu kok bisa, kenapa? gak, gak tau aku apa tiba-tiba dia ada salah atau kebentur atau gimana? dia bilang sih gak ada ya kita gak tau juga, tapi bener-bener kepek tiba-tiba bisa gak bisa naikin tangan udah tangan.. udah kiri tangan- kiri tangan kiri? kiri ya? tangan, tangan tapi udah selesai main tuh udah ya? Selesai main. Woy, udah selesai udah main untung banget udah selesai main, tanya si Endra kalo Ayo, apa. iya kalo.. si Endra yang ditanyakan tuh belum.. iya.. aku dikit itu tuh gimana tuh? nggak tau yang jelas waktu itu aku mohon aku.. eh.. karena aku bercanda, ah, karena kenapa lembangan dia? kepek udah bisa kepek nih tahu belum nong nunggu nunggu banyak tuh ada teman-teman kita lagi minum nih di hotel kok bisa sampai tangannya gitu? me me me kah eh. sini sini sini gitu ya panggil lah me sini sini sini ya. kenapa tanganmu cok cok cok belum nanya nong enggak eh aku berdoa Eh, ya. tuh ada sesunan di tiang ring dalam bed pakut uh -huh. wow, tiang pun, nanggil sarangin di tiang uh -huh. berikan mujizat lah uh, itu ya, intinya, ya, intinya ya. sembuhkan tangan ya, uh, ya. tangan uh -huh. tangan drummer saya ini Baik, kayak apa? cuma dengan kata-kata itu tuh tarik tangannya puss eh menek lima aku udah mabuk nih iya iya wuih kok bisa lo? waduh ih, kok bisa belanang? Oh. Uh. Nah, aku heran loh. Nah, uh, kok uh. bisa nih? aku takut tarah <tuk> <tuk> secara mistisnya tuh ketempelan uh. ya? kalau secara mistisnya ketempelan oh gitu ya? iya kalau secara mistisnya tuh ketempelan cang ya? kabur ya? ya. dari sudut, cang minum <tuk> <tuk> langsung hilang wakunya hilang langsung gapulah eh tak bangun ya, langsung eh, eh, eh, aku tidur dah Uwe, yang di diluar masih minum dulu, itu jam 1 saya tapi itu selama band ini, apa band kita, yeah. uh, uh, sosok Lilanang ini memang lolot band selama itu tidak pernah ada kejadian itu? enggak pernah, enggak pernah, enggak pernah, enggak pernah sih sama sekali, Nggak dari pernah. dulu awal-awal sampai pernah atau gimana karena aku pernah dengar nih di bawah tiga. di bawah ya, karena aku pernah dengar ini kita ngomong nih hmm. ada sedikit mengulas kebelakang sejarahnya hmm. awal awal Lord band naik itu saya pernah dengar cerita bahwa beliau beliau ini pergi ke satu tempat dan mereka berdoa di sana sebelum muarin lagu sebelum muarin yeah. lagu ya tiba-tiba itu ini benar terjadi pemerintah mm. <laughs> itu ada suara anak-anak Ilusi, berhenti nih semua nih, berhenti nih, berhenti oh, nih aku nih. Serius-serius. Benaran serius, itu. Beneran. Itu baru, bumbu begitu It, ya. Itu, itu yang namanya bom. Itu ya, ini ya bener ya. Itu yang nama bom. Tapi nama boom. Makanya saya bilang tadi itu uh, sukses lolot ini, spiritnya bukan dari skala aja. Ini skala, ini skalanya skala skala ya, ada. Oh, pantas gak wajar. Kita suka suka gitu juga ya, suka oh, apa? Oh. suka spiritual yang memang bukan spiritual dong. Uh, wow, serem serem Nah, yeah. aku jujur, jujur sudi sudi, sudi, aku, sudi. kalau jujur kalau dengar band ini aku aduh. Memang benar-benar live band ya. Dan apa benar, -benar, <laughs> nah, benar, -benar <laughs> ngeri nih nah. band ini. Perjalanannya sepertinya biasa tapi set set set set, set, set pas sudah di, diatur sama iya. alam ya. Iya. Kemarin iya. dari vakum dia vakum habisnya habis itu saya juga lagi kencang-kencangnya jadwalnya Mr. Botak kan. Oh. Kita kan dapat vakum nih. Vakum oh. aku buat Mr. Botak. Jadi Mr. Botak ini jalan. Kalau aku pun jalan sendiri tuh mas, udah bisa. Oh, Mr. Botak ini memang proyek proyek proyeknya sendiri. Iya, ya. iya. Yang oh. sendiri. Tapi ini, karena aku masih pingin main rock. orang lain? Orang lain enggak begini ketika lolot ini pakum yeah. yang namanya semi bubar tapi nggak waktu itu, waktu itu jadi dia bau udah gak mau main gitar ya itu loh, aku masih punya semangat dan masih punya karya yang belum aku gak kasih ke lolot nah. waktu itu jadinya wah ini kalau aku diem aku udah di kayaknya kalau di di, kalau mendakinya aku udah di atas tengahnya lagi yeah, aku, yeah, aku yeah. harus naik lagi yeah, nih sebenarnya yeah, yeah, yeah. kalau aku diem aku munur Rugi, hmm. kalau aku naik nggak bisa tanpa kendaraan kan. Okay. Ya udah, aku buat project yang namanya Mister Botak. Karena jiwa saya waktu itu sudah dari dari basic saya itu reggae, udah menyatu di lolot jadi rock. nah Ini karya-karya ini udah saya buat dengan konsep rock gitu. Yang mau akan saya kasih ke lolot, akhirnya lolot vakum sudah dah. Lelot daripada kawat gas kan. Iya. Keluar aja. keluarin aja. <laughs> <laughs> Kemudian <laughs> mau diginin sama Pergina waktu itu. Ya, diambil terus keluar baru punya nama album pertama baru orang tahu oh ada Mr. Botak. Ya, Enggak nah, belum pula botak, Masih aku nyari-nyari oh. sendiri. abis ya, ya. ah, habis itu yang kedua ya, tahun, tahun berapa itu, Men? Tahun 2009. 2009. Udah, dia bisa. bawa juga buat solo dia, Doni nah, juga buat. Iya, aku masih <laughs> masih ya, masih di itu. Ya, ya, iya, sudah. Di iya ya. Afrika. lagi. Ya, iya. habis itu hmm, ini, nih, Yang juga. kedua, yang album kedua udah dapet Buat jingle iklan, dan ah. itu ya akhirnya Baguslah ya begitu bagus. Rapikan yang bagus, album kedua itu bagus. Jala uh, dapat aku, dapat job banyak. Jadi, ketika Doni nawarin lagi, nang dia bawa main ini. Incan, aku ada garap kiri, dia bawa. Oh, biasa so. coba dengar. Nah, dengan sok sokan tuh, itu jahil lah. So Orang kita jobnya banyak juga <tension> gitu. <laughs> uh, Tapi dari hati kecil kangen. Wuih, jangan bila <tuk> jiwa saya itu separuhnya dilolot loh. <tuk> Sih, nak bisa tak, <tuk> nak bisa tak, oh, nggak nah, bisa. Kan, bisa kan, Cuma jaimnya itu Iyalah. buat ya, biasa wong. Ah. Kan. Diputer lah sama ini, Doni. Doni, bukti rejiji tuh. Ah. Cenginnya, cenginnya, ceng, bangsat nih. Nger. Sekali dengar aku udah nembak nusuk banget nih. <tuk> Kalian nggak mau? Cang saya <tuk> ngajak nih, gitu, <tuk> <jain>. <tuk> <tuk> tapi aku masih jaim. <tuk> ini uh, uh. ini aku, aku ga ada ngomong dimanapun uh, iya iya iya macam ya. si Jaim yang kena ya saw tapi dalam artinya, bangsa casadornya iya <laughs> akhirnya ya lah, hahaha hahahhaa hahahhaa nih, kenal ya nih, uh, diang nih <laughs> akhirnya wah ini lagu ini bahaya nih boom nih saya udah yakin dan ini lagu ini pasti boom akhirnya nah uh, bahwa well, akhirnya ada satu rokok yang ngajak saya tur hmm. situ kesempatan saya nih saya dikasih budget nih budget fair ya jujur-jujur yeah. nih iya yeah. waktu itu jangan ada budget jangan saya udah ngomongin angka pokoknya ah ini ah, hey. job ah aku bener dapat sendiri loh TAP iya yeah, iya yeah. aku bagi dua mah dia bawa loh boleh deh main ada main sing ini kenang aku ada job akustikan sebenernya ini aku sendiri dapat. Ah. aku main uh, akustikan Dijak bilu, nah, dijonang, ni semang-semang deh, nana acara mancing jadi oh. tu, oh boleh dong, nah. ah. oh, iya. ini semua lagi lagi pada gini loh, cuma yang, yang lagi, lagi in. <laughs> yang lagi tapi ngan masuk ke bola ini, harus masuk ni ini gimana ni? Hello, bro, masuk ke ke ke bom gak? Bom, bom loh, yang lagi ini. <laughs> <tapi, laughs> <tapi, laughs> Jadi aku bisa pindah lain, -lain hati nih. Om, <tuk> um, ya yeah. sekian perjalanan dari Allah sudah sampai mau masuk ke Pelas sekarang lu sampai Jet. <tuk> <tuk> oh, <tuk> sampai <P>. <tuk> <tuk> Apa ya? Aku, aku jujur aja, sosok seorang lalang, salah satu pemuda Bali berprestasi. Oh, ya, prestasi ya. Iya, Om sadar gak Om? Om hidup siapa Om? <laughs> <laughs> kalau gitu tuh aku, aku, Om tau gak diledek-ledekin gimana? Bukan diledekin Bukan itu, diledek. Tapi nggak, kan memang benar mirip-mirip itu. Kalau aku ya, aku yang paling ketawa itu si Indro nya yang bilang. Oh, mas Indro nya ya? Eh, tapi aku nggak tahu. <laughs> <laughs> itu namanya <laughs> babe. Ini gak bisa bilang mas kalau aku dia babe dia. Nggak, memang sih. Babe Indro, warko mirip banget loh badan-badannya jangankan oktab oh, orang yang ibu yang lahirin aku aja bilang DROK! bangun Bro udah tapi syukurlah aku punya idola dan aku secara fisik bisa mirip iya yeah. syukur aku pernah ketemu? malu ah biasanya sudah pernah ketemu? dulu, lama di pernah ngobrol? pernah! Itu. lama waktu di... masih makro oh masih makro namanya terus dulu. gimana beliau? ngomong ada pesan-pesan ada gimana beliau? kayak tapi ingat gak beliau ya? ya gak tahu lah kita gitu. lu mirip gua kayak orang lagi-lagi muda lah <laughs> lagi muda tapi <laughs> ingat gak tau tahu sih ya waktu itu di makro Om um intro tentang kamu lolot main. main. waktu itu terjadi tsunami di Aceh. 2012 itu. eh 2004 itu enggak 2004 enggak. Aceh. 2012 Maren? 2004 aja ya? ya, aku itu oh, ya. tanya nih masa sih? iya 2004 iya 2004. ya, ya <laughs> <laughs> karena aku inget pulang dari makro nonton TV Ih, tsunami, apaan tsunami ini? Baru iya oh, benerlah om baru tadinya ya kita doakan semoga om Indro sehat-sehat selalu iya, harus sehat om dan tolong berikan kita inspirasi-inspirasi inspirasi yang lebih om iya om om dukunglah ini kita pada semang-semang daerah nih om ya uuuu uh. <laughs> nah, motivasi lah bagi-bagi untuk membangun, memperwati ke depan motivasi atau apalah sebagai seorang lanang nih? kalau aku sih kuncinya sih jangan, jangan cemen jadi orang ya eh, saya ke.. jangan semangat tetap putus asa iya itu dia, <laughs> jangan, jangan cemen tuh maksudnya begini, sedikit ngeluh kondisi saat, saat sekarang ini kita punya waktu 24 jam punya tangan, punya kaki, punya otak untuk berpikir kan kalau masih kita berharap atau jiwa kita apa gengsi kayak gitu saya, se -se sekarang tap aku tap kayak tadi di warung lihat IG saya tadi segitu ramenya orang aku cuma karyawan dikit kan habis Itu makan aku, aku, ya? aku tak kan? iya, tahu kan oh, aku tak tahu, tahu. Oh, jadi habis mereka makan aku ambil piringnya aku biasa kayak gitu yeah. jadi yang awal Tidak ada nih jubah rockstar tuh, oh, tuh. ada yang penting yang aku punya anak tiga Aku punya orang tua juga, aku punya tanggungan juga. Hmm. Itu harus hidup dulu. Aku bertahan nih sekarang, bertahan lewat gimana? Uh, syukur saya punya warung, dan warung ini jalan tab. Ya sekarang. Ya syukur loh, di pandemi ini dia justru jalan iya. dan tambah tambah ramai terus, ya, tambah ramai ya. terus. Karena kulineran memang kita kebetulan kita, kita, kita sehari-hari. Iya. Uh -huh. dan, jadi uh, saya nggak pernah malu ketika dan ada orang loh. Itu Bali rocker gak malu om, saya habis makan om yang ngambilin Ui, mana dia satu kebanggaan udah dia dia yang malu loh iya anak yang ngirin anak sampai dia gini, om saya, saya malu om bilang botong gak airnya kok <tuk> <akhirnya ini> <tuk> <jok>. <tuk> <tuk> om, jangan om saya naruh om, nah disini buat iya, saya malu om gini, hmm. ngapain kamu malu orang kamu makan di warung saya iya, kan? lagi, kecuali Bayar lagi, kecuali minta pun tak pukul ya <tuk> nggak, nggak. Oh, Om Nan, ke depan banyak sudah Om melakukan prestasi juga Om menumpuk. Ya. Ada nggak masih harapan atau yang keinginan Om yang belum? Kembali ke basic, kembali ke segalaan pabrik nih. Nuh, no. <laughs> no. ke basic, maksudnya basic, Eh, no. <laughs> <laughs> uh, aku gini tak. Aku pernah berjanji, Mister Bota ini kan media atau sebuah tempat aku buat idealisku di sana. Oh. Ketika tidak ada lolot, ketika tidak ada lolot. Aku mainnya Tapi kan ada. Tapi sekarang kan ada hmm. lolot. Aku nggak mungkin bawa bendera Mr. Bota itu dengan musik yang sama sama lolot. Aku pernah berjanji. Ngomongin begini nih ketika saya balik sama lolot lagi saya akan kembali ke basic Mister Botak ini tetap ada tapi genre-nya beda. Wow. Aku yes. harus main, oh, aku basic kuregim, tak nah, makanya gimana? Iya, makanya gimana Rigi. cara? Rigi. Iya sama Ras Muhammad, ya. itu dewanya regim Rasulullah lagi lah orang. Rigi. Rigi. Rigi. Aku pingin ketemu sama orang itu tak? Ya. Seri kok. Tapi dia nggak nggak nggak nggak Enggak, gini ya, aku nggak ngelah. Dia malu-malu, <tuk> dia, nama, <tuk> malu -malu dia. Nah, orangnya biasa. Enggak, soalnya belum ada vokalis reggae botak. Nah, oh, itu iya. yang spesial. Ngomong-ngomong, eh, botak aku lupa nih. Pintar, hmm. Om, semenjak kapan? Oke, okay, aku mendelek, mendelek, dapat, mendelek. Mereka mende aku botak terus. Enggak, pada om gondrong loh. Dua ribu enam, dari dua ribu enam sampai detik ini tidak pernah ada yang. Nah, Nah, nah. Apa? Aku lebih pingin sih biar nggak nah, biar nggak tumbuh numbuh lagi biar nggak kerja-kerjaan aja. <laughs> kalau mau ada nggak obat biar nggak tumbuh langsung. Wax. Oh itu tepat aja tumbuh lagi. Tuh bisa ini dia, langsung hilang dia. Tapi kalau ini pakai wax kriuk gitu. Enggak ilang, ilang. Oh, bubol, <laughs> <laughs> Bisulan, <nina>. enggak hilang <laughs> hilang. Bubul nasiku. Bisulan enggak ada loh sakit dap, kalau gitu dap iya lama juga kan mau di bulu kaki aja sakit dong iya kenas nih loh, ih sakit dap enggak, jangan gini enggak lho apa lagi? rasar-rasar sengah enggak mau enggak mau ekstrem banget gitu jadi terus mau diapain lagi emang muda tadi dikuris di apa takdirkan tubuh dan tumbuh tapi untuk menjaga supaya agak tumbuhnya agak lama ya biasanya di waste Oh, iya perang, lama dia berbulan-bulan baru berbulan lagi, bulan gitu banget, klinis banget sakit. berarti lah. dari 2006 om oh, men 2006, 2006 mendeklarasikan untuk Bota. tidak lagi memiara uh, rambut amat dani belum dedik kubusar belum akar gigi gimana? miara memang sengaja nih iya akar gigi ini memang <laughs> sengaja aku terinspirasi Botak itu sama si bagus loh bagus, netral iya yeah. orang itu dia yang pertama aku lihat karena aku dapet lama sih sama dia ya Jadi lombak, set, lombak, iya lombak. setiap mau konser tuh dia bawa kurisan senjatanya ini iya. wah kan aku lama di sama anak-anak netral tap di Jakarta tap hmm. kok, oh gini caranya om itu bukan sempet di kubunya netral ya? sempet tahun berapa tuh? 2000an ya 2000an? Ya. 2000 kok bisa ke Jakarta gimana? apa, apa, apa jendrungannya? ah jangan ah enggak serius sama ngurah rentalika ngapain kesana? Ngur, ya, aku buat gininya biru, biru band oh. bawa, bawa, bawa, bawa albumnya biru band Jawa, cari kan? produser ini oh. ya, diusir terus kenapa ga ke sultan jagir waktu itu? belum ada ya? sultan jagir waktu masih, <laughs> belum sultan dia masih parakan dia <laughs> parakan dia, belum belum sultan dia dia juga susah waktu itu <laughs> yeah. oke, okay. tahun 2006 kan? enggak, oh, 2000 tahun 2000? Ya. Aku masuk musika tuh 99 98. 98 ya. Iya. Aku tahun 2000 tuh udah ke musika dapat diajak sama Si Choki yang nganter. Hmm. Tapi nggak ada feedback bagaimana nggak ada. Akhirnya ada keburu bubar. Oh. Setelah aku di 2000, setelah aku sama Lolot, ada yang nelpon, ada yang nelpon uh, Si Choki nelpon saya. Nang, ini anak-anak Alfa Al apa alfa rekod ya alfa rekod nanya nang ini uh, biru ditanya sama nana alfa rekod gimana udah udah ada karya lain nggak hmm. oh biru udah buat gua dong gue. iya tapi semuanya kan tapi sudah aku udah sama iya ya. aku udah sama lolot waktu itu aku udah ya, punya ya. bendera baru lagi iya om Nanang. Ya. definisi kata bom ini kan kita bom nih B O M. Bom, definisinya apa kalau di dalam sekilas bilana dengar bom. Apa sih? Ya, masih gitu. Apa bom? Bikin orang modar orang. Kok <tuk> sampai <tuk> <tuk> <tuk> jadi modern? modal. Modal kan? Segala modal. Di sana modal. Enggak bisa ditutup-tutupin sih. <laughs> kalau ditutup gak seru gak seru, gak seru berarti definisi katanya BOM itu bikin orang modal padahal sih aku berpikiran waktu bikin acara ini gak gitu sih Apa? BOM itu aku berpikir sesuatu yang ingin aku ledakan nah. tapi melewati sebuah karya nah. daripada aku pakai TNT, dilianamit, itu kan semua bahasa Inggris nah bagian teroris semua punya tu <laughs> udah bukan, bukan tapi aku tahunya TNT dari Amrosi iya TNT, <laughs> Denami itu semua bahasa Inggris, bahasa asing uh, bagi bahasa saya bahasa asing iya kalau bom ini memang bahasa Indonesia, Indonesia? apa bahan meredaknya? Bom. bom apa meredak tuh? bom enggak <laughs> ada, apa meredak? petasan udah. apa kedut tuh? bom <laughs>